Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudung Tian pun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindung, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudung Kian pun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Babak 674. Raja Kera, Badai debu menyebar di dalam hutan. Pada saat ini, tatapan kelompok lindung menembus debu dan fokus pada yang sangat besar yang berjarak dekat. Sosok besar itu tampak mirip dengan fire crystal demon apa sebelumnya. Namun, itu bahkan lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih dalam. Melihat dari kejauhan, sosok itu tampak mengenakan baju besi kristal merah tebal. Selain itu, mata merahnya yang buas sebenarnya memiliki kecerdikan dan keganasan seperti manusia yang melonjak di dalamnya. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu cukup cerdas. Raja kera api Kristalia, Mata lindung juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan-Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi fire crystal demon apes biasa. Tidak terduga bahwa bahkan fire crystal ape king telah muncul. Orang ini cukup terkenal di sekitar Rock Grounds. Namun... Biasanya kereta jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga. Itu benar-benar menerobos ke tempat kita kali ini. Mata Yuanfang sedikit dingin ketika dia melihat makhluk besar dengan aura keras dan berkata dengan dingin. Huan-Huan. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini. Jiang Kun dan Moling bergegas ke sisi lindong. Setelah itu. Mereka memandang Ying Huan-Huan dan bertanya. Aku baik-baik saja. Ying Huan-Huan melirik lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan berterima kasih kepada yang terakhir atas bantuannya ketika dia melihat bahwa Lindung sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, yang terakhir menatap Fire Crystal Ape King tidak jauh dari situ dengan cara yang tidak berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan-Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. Kalian semua tersesat sekarang. Akulah yang pertama kali menemukannya. Petik 2. Raja kera api kristal di hutan mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan kekerasan. Angin liar menghamburkan debu. Mata merahnya menatap kelompok lindung saat berteriak dengan mulut penuh dengan aura jahat. Setelah pelatihan sampai tahap ini, Fire Crystal Ape King jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika itu bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, itu kemungkinan sudah berbentuk manusia. Lelucon yang sangat. Pena mineral ini milik Dao Sek kami. Sejak kapan hak kamu untuk mengklaim barang-barang di sini? Fire Crystal A.P. King. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu harus mengambil kaki tangan kamu dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu para ahli dari Dao Sekte kita bergegas. Tahun-tahun pelatihan pahitmu mungkin akan berakhir sia-sia. Yuan Fang tertawa dingin. Heh, tidak ada yang pernah kulalui selama ini. Jangan gunakan nama Sekte Dao untuk menakuti aku. Hanya kalian orang-orang muda saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk membuat aku menarik diri dengan patuh. Petik 2. Kata-kata arogan seperti itu. Furi melintas di mata besar Ying Huan Huan sebelum dia berkata, Orang besar, kamu hanya memiliki kekuatan dari tujuh ahli stage tujuh Nirvana Yuan. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan kami. Petik 2. Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Fire Crystal Ape King ini hanya ada di tujuh Yuan Nirvana Stage. Namun, dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan delapan ahli Stage Nirvana Yuan. Meskipun demikian, jika mereka menyertakan Lindong, yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki empat tujuh ahli Stage Yuan Nirvana. Kemungkinan Raja Kristal Kera Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong. Kita harus mendapatkan pohon kuno abadi naga itu. Mata Ying Huan Huan melihat ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar. Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah hal itu sangat langka? Tanya Lindong sebagai gantinya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan Abadi ini. Iya nih. Selain itu. Ini sangat berguna untuk sekte kami. Pohon kuno Yuan Abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alami dan menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Buah-buah itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita. Lindung melirik lima buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam mereka. Namun, bukankah jumlah ini sedikit terlalu kecil untuk sebuah sekte super? Pohon kuno yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kami tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak seratus kali. Petik dua. Benih. Mata lindung menjadi sedikit fokus. Ada pohon kuno yuan abadi di gerbang yuan. Namun, pohon kuno itu telah matang melalui perawatan mereka. Saat ini, dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno menghasilkan buah, itu akan menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Immortal Yuan Tree adalah salah satu alasan utama mengapa murid-murid Yuan Gate jauh lebih kuat daripada sekte lain. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi kubur yang luar biasa pada saat ini. Jantung lindung berdetak kencang. Beberapa ribu buah bersama. Jika itu benar-benar masalahnya, itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah kerja keras dan upaya yang diperlukan juga akan mengerikan. Satu orang tidak mungkin mampu melakukannya. Jika pohon kuno Immortal Yuan ini benar-benar memiliki benih di dalam, kemungkinan Eselon atas akan terkejut ketika berita ini ditransmisikan kembali ke sekte, lindung bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia tampaknya memikirkan sesuatu saat ekspresinya tiba-tiba menjadi keras. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan seandainya berita tentang penyebaran ini. Selain itu, Bloodrock Grounds ini bukan daerah yang damai. Pada saat itu, akan ada jumlah orang tak dikenal yang menargetkan tempat ini. Bahkan, mungkin ada beberapa orang sembunyi-sembunyi yang mungkin mencoba diam-diam mencurinya. Dengan hadiah yang sangat berharga yang terlihat. Bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama Daosek akan melemah secara signifikan. Berdasarkan pada mereka murid saja, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat yang melanggar hukum di Blutrock Grounds. Lindong menoleh dan kebetulan melihat Ying Huan-Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka berpikir bahwa ini akan menjadi misi biasa. Sebaliknya, itu berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lindung melengkung. Setelah itu, kelopak matanya menyipit. Dengan menggunakan suara lembut yang hanya beberapa dari mereka dapat mendengar. Dia dengan lembut berkata, Dalam hal ini, Raja Kera ini, kita tidak harus membiarkannya melarikan diri. Suara Lindung sangat lembut. Tetapi hati Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-kata sebelumnya, mereka bisa mendengar niat membunuh menusuk tulang dingin yang terkandung di dalamnya. Mereka semua terdiam. Mereka juga tahu bahwa jika Fire Crystal Ape King lolos dan akhirnya menyebarkan berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini, itu akan berakhir menyebabkan mereka banyak masalah. Namun, mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh tanpa perasaan secara instan. Bagaimanapun, mereka tidak melewati apa yang dialami Lindong. Lindong benar. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Yuan Fang jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Ying Huan, Huan dan dua lainnya. Matanya langsung berkedip sebelum dia mengangguk dengan serius. Ying Huan, Huan juga mengepalkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia dengan tegas berkata, Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lin Dong, kamu akan membantu mereka dari samping. Tetua Fang. Mengatur agar para murid mengunci area ini. Petik 2. Meskipun Ying Huan Huan tahu bahwa Lindong bisa cocok secara merata dengan Jiang Hao, dia tidak mengatur agar dia berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat dari Jiang Hao. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, "Kakak tetua Fang, para kera iblis kristal api yang telah tertidur lebih awal, bahkan tidak membiarkan salah satu dari mereka pergi." Hati Fang Yuan terkejut ketika dia melihat wajah muda dan tenang Lindong. Jelas, dia tidak berharap bahwa pikiran Lindong sangat berhati-hati dan kejam meskipun usia yang lembut ini. Dia tanpa sadar mendesah pelan. Beruntung dia adalah murid Dao Sek mereka. Kalau tidak, itu akan menyebabkan seseorang sulit tidur dan makan dengan tenang. Junior Lindong, tidak apa-apa bagimu untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya pada kami. Jiang Kun mengerjap lengan bajunya dan tertawa dengan sangat berani. Menyerang. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan-Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera. Tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi Fire Crystal Ape King tidak jauh dari situ. Tepat ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan Huan melompat dan tubuhnya yang indah mendarat di pohon besar. Segera, dia melambaikan tangannya dan sitar hijau seperti zamrud muncul. Setelah itu, gelombang yang menyebabkan lindung terkejut perlahan menyebar dari sitar.